Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial lagi tentang bagaimana kita membuat desain desain desain. Jadi desain desain. Oke, kita lanjut saja. Kita akan membuat desain motif daun. Okay, lanjut saya pilih poin kurva ini mudah kitanya Oke okay. langsung saja Snapdragon untuk membentuk posisinya, Oke. Oke, lalu kita di lagi tiga poin kurva kira ya membuat motif daun. second saja yang terakhir kita kasih warna dengan menggunakan interaktif baik itu masih nah, naik ya warna sudah jadi kita simpan dengan export kita tekan dengan kontrol E motif daun kita simpan PNG kita nah, Ya, kita bisa menggunakan ukurannya terserah pengaturannya berapa ini kita ini saja klik Oke, oke. kita lihat hasilnya ini dia oke oke oke sekian terima kasih Semoga bermanfaat